Portugal atau Maroko? Portugal Kenapa Portugal? Biar orang memakuk Maroko <tuk> Bukan Maroko, Maroko <tuk> <tuk> Siapa yang berkuasa Saya Kamu tahu Tidak yang saya takut di dunia ini Go oh, young, young, young, young,